Kalau, kalau dulu sebelum, ya jujur, sebelum saya jadi mualaf itu Itu kayak uang itu kayak segala-segalanya gitu Uang kayak? Kayak segala-galanya Uang kayak segala-galanya Jadi kalau kurang uang buat bayar pabrik atau apa, saya selalu panik Itu selalu, saya aku Seorang selalu marah, panik marah-marah kayak gitu. apa gitu? Saya selalu panik Dan pelampiasan saya ya harus marah itu Kalau enggak marah, enggak bisa Itu terbawa sampai ke rumah ya? Apa iya, pasti Bek -bek sampai ke rumah, beker. sampai ke rumah. Tapi dengan saya sekarang, sejak di maksudnya kita sama-sama sholat atau apa, itu rasanya tenang gitu. Teman-teman yang mungkin sampai hari ini masih tidak agama, e karena apapun agama itu adalah landasan mutlak untuk suatu keluarga enggak ada yang enggak bisa diperjuangkan kalau kita mau intinya seperti itu enggak nggak perlu menak apa apapun enggak perlu ditakuti apapun kayak uh, apa yang bisa dilakukan ya harus dilakukan harus diperjuangkan karena emang semuanya diperjuangkan seperti yang saya alami memang saya enggak enggak uh, pernah ada konflik apa segala macam tapi jauh di dalam hati ini kadang-kadang nangis meskipun orang nggak nggak nggak tahu itu. Biasa kan suka ke batu cari bunga. tapi kita kita makan di restoran gini Pas uh, Pak Thomas lagi bayar di kasir, saya bilang saya tinggal sholat sholat maghrib waktu itu. Gelap memang tempat budunya gelap. Ini musolanya juga gelap. Terus disaberin, panggil panggil saya, mam mam, -mam dan, Oh ya di sini terus gelap. Dia oh, ya, tak tungguin, saya budo ditungguin, saya sholat. Ini agak gelap ditungguin. Setelah saya sholat, kita jalan bareng ke mobil. Saya di belakang bilang, kenapa takut ya? Masihnya gelap ya? Di mobil dia bilang, habis ini papi temenin ya sholat. <laughs> itu rasanya, saya berasa kayak, masya allah, saya nggak percaya sama, saya itu bingung. Saya ini harus nangis atau harus, harus apa saya sampai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa kembali pemirsa hit Hid... TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Saya sekarang sekarang ada di sebuah resto di Surabaya Barat. Bersama dengan Pak Thomas Begitu kami memanggil Bersama dengan uh, Nyonya Ibu Aan uh, Ini beliau ya, Sehat-sehat Pak Thomas? Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah yeah. uh, ah. Pak Thomas ini Mo'alaf Sudah satu tahun Tepatnya tahun 2000. Terima kasih Pak Thomas telah mengizinkan saya untuk berbincang-bincang Dan terima kasih seolah telah dijamu makan siang Alhamdulillah nikmat menunya Sama-sama. <laughs> Baik Pak Thomas Sudah satu tahun oh, Menjadi mu'alaf, Rasanya gimana Pak Thomas Pertama kali saya jadi mu'alaf itu rasanya ya Seneng Senengnya itu apa Senengnya Saya berserta keluarga Bersatu Istilahnya satu wadah, satu agama Seiman hmm. Hmm. Saya selama 24 tahun ini Menikah Saya beda agama hmm. Jadi saya katolik Isi saya muslim hmm. yeah. jangan dalam waktu Selama 24 tahun ini ya kita masing-masing umpama Natal ya istri ikut bantu untuk Natalan pada waktu Lebaran juga saya juga bantu untuk persiapan untuk Lebaran nah sampai saya punya anak tiga dan anak-anak saya ketiga-tiganya muslim semua jadi ikut sama mamanya muslim semua <tuh> ya selama 24 tahun ini ya jujur saja kita tidak ada saling tarik menarik antara istri bilang ayo ikut saya ke muslim mm. saya juga bilang ayo ikut saya ke katolik mm. secara tidak langsung memang tidak ada tarik menarik tapi secara dibawa ke doa itu ada mm. jadi saya ke gereja itu sel selalu saya berdoa supaya anak dan istri saya mau ikut saya gitu mm selama saya ke gereja, selalu saya doa kayak gitu selalu saya doa kayak gitu. ya yeah. mungkin selama 24 tahun ini nggak tahu doa saya gak didengar atau bagaimana jadi tepatnya tanggal 8 bulan 9 tahun 2021 saya memutuskan untuk menjadi muhalaf Bu, hmm. Bu boleh yeah. saat yeah izin Satu print Silahkan berkenan Mungkin lagi Usianya hampir sama 2 tahun Lebih tua, Tepi tua saya, Pak Tepat. Thomas saya nama lengkapnya Thomas Tiapudi. Nah. Thomas itu nama baptis. ndak dari lahir hmm. memang. Oh, nama dari. Itu. saya baptis pun namanya ya, juga Thomas. saya waktu baptis suruh ganti nama saya enggak mau. tadi nama Thomas memang nama dari lahir, dari orang tua memang dari lahir nama Thomas. nama saya Tri Astuti Anda yang, tapi biasa dipanggil Buaan. Jadi kalau Pak cerita, ya <tuh> bersaing dalam ya, <lalu> doa <tuh> Kalau doa, buah, doanya Kalau saya, saya selalu melangitkan doa ketika sepertiga malam 24 tahun itu, uh, saya selalu bilang sama Allah <tuh> di doa saya uh, Allah maha tahu, saya enggak mampu kalau saya harus bilang secara langsung sama suami saya. Tapi saya yakin Allah pun tahu keinginan terbesar saya untuk bisa sama-sama seiman. Itu yang saya yakini, saya nggak tahu. Uh, tapi saya yakin entah kapan Allah pasti menjawab doa-doa saya. Dan selama 24 tahun menikah memang belum Sekalipun saya belum pernah bilang, ayo masuk Islam Indah. Tapi selalu saya yakin Allah mendengar doa saya dan saya yakin Allah yang akan bekerja Dulu ketemunya gimana sih? Waktu ketemunya waktu di satu kerjaan, satu kerjaan. Pada waktu satu kerjaan <tuh> Waktu kita mau menikah pun Ya jujur istri saya pernah saya ajak ke Oh, iya. sukiranya bisa di atas. Oh. waktu pacaran itu istri saya pernah saya ajak ke gereja juga. sekali, oh, dua kali. Ya. Sih. mau ke gereja, mau ke gereja. nggak uh, tahu terus akhirnya karena saya sendiri ya merasa sangat cinta sama istri saya, saya Menyadari, kalau menikah secara gereja Itu ya agak-agak susah. susah, agak ribet juga hmm. nah. Tahun itu belum ada undang-undang perkawinan ya ini Masih lebih mudah, kan. kalau sekarang mungkin lebih susah, harus susah agama Iya, iya, dulu masih belum ada masih iya. ya. Ya, Terus pada waktu itu Ini apa ya? Sing dari bapak ya. Iya, hanya dari dari dari keluarga kami uh, mengizinkan menikah asalkan secara Islam. Secara Islam. Jadi menikahnya dengan secara Islam. Menikahnya secara, secara cara Islam. Islam. sekalipun Pak Thomas masih non muslim. Masih non muslim. Hmm. Jujur aja mungkin karena apa? Saya sendiri dulu masih masih awam. Saya pikir dengan gitu ya hmm. oke-oke okay -okay ajalah. Gitu kan. Memang awalnya uh, saya nggak pernah berpikir oh ternyata maksudnya kalau saya intinya karena sudah menikah secara Islam ya sudah Tapi semakin berjalannya waktu, sering ikut kajian, sering tambah ilmu Nah itu makin-makin beban, mungkin uh, antara 5-6 tahun setelah menikah saya baru benar-benar paham -benar itu Dan sejak itu mulai banyak belajar tentang Islam, ikut kajian apa segala macam dan itu dengan, ya itu, saya, banyak sih teman-teman saya kenapa harusnya nggak boleh kayak gitu, kan banyak teman itu kan banyak masukan, beban iya pasti, tapi ya itu tadi, saya selalu kalau misalkan ada teman yang menegur saya, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah jadikan teguran mereka itu uh, penyemangat buat doa-doa saya, hmm. ya itu saja, dan ya itu pokoknya saya nggak pernah, saya sama anak-anak sih pasti, saya bilang sama anak-anak, ayo, apa namanya kalau kita e, bersatu dalam doa, insya Allah Allah akan lebih mendengar kita. Ya udah, udah itu aja. Saya nggak pernah, saya nggak pernah bilang sama Pak Thomas, saya Mas Islam sama sekali nggak pernah, nggak pernah. Tapi saya, saya yakin, saya taruh keyakinan saya, aku yakin pada saatnya nanti Ya Allah, aku akan tetap menunggu. Aku yakin. E, nggak akan menjalad doa-doa itu, malah, malah secara langsung mungkin ada juga yang ini, ya itu tadi dari itu dari kata-kata orang yang ini saya selalu jadikan itu buat semangat doa saya. tapi kayak cuma... gitu-gitu itu, Enggak pernah cerita sama saya, sama sekali nggak pernah, nggak pernah cerita, baru saya tanya dua minggu yang lalu ya. Dia ya, tanya, Mami dulu ini enggak pernah disintir oh, sama iya. temen atau apa gitu, baru kita dua minggu yang lalu kira-kira saya tanya Saya yang nah. paling inget itu malah waktu anak saya yang laki, gitu, yang paling kecil, dia waktu di sekolah, di sekolah Citra Berkat itu adakan uh, waktunya kalau akhir semester ada 3-way jadi guru-murid sama orang tua, nah itu dia uh, di bukunya itu menggambarkan keinginan dia, apanya dia kayak gitu. dan di luar dugaan saya, dia itu menggambar sholat, orang sholat. Orang sholat. Iya, jamaah terus saya tanya, "Apa ini?" Dia pengen sinyal mau, papi jadi imam. Kapan oh. jadi imam? Itu saya nuangin, ya, itu kelas 4 SD. Kalau boleh, empat SD. SD itu bikin saya. Rasanya nah, saya cuma gini, karena ada gurunya, saya bilang, sabar anak, ya sabar. Begitu pulang, saya bilang, kalau sinyo mau, papi bisa apa sholat bareng kita, ayo didoain terus. Mami nggak bisa doain sendiri, tapi kita harus sama-sama. Itu nggak disampaikan ke Pak Cuma? Enggak. Jujur, saya ini mungkin, uh, saya ini uh, saya, saya terlalu takut mungkin, saya terlalu takut. Kalau saya sampaikan akan malah jadi konflik itu makanya selama ini saya enggak ini, saya hanya yakin dengan doa-doa saja -doa, dan saya selalu melangitkan doa itu ya, aja. Yang saya tahu sampai saya, saya ingat itu anak saya yang laki pada waktu sholat itu, sholat adha. Idul adha. sholat idul ada dia itu pulang-pulang kayak mangis, nangis, nangis gitu itu. karena ketiduran di masjid ketiduran dan ketiduran itu. Dia ngomong, ini karena... Ini karena papi nggak ikut sholat. Jadi jamaah Idul Adha, kan dia di tempatnya bawa bapak yang cowok di dalam masjid. Ketika saya keluar, mana kok nggak ada di luar? Saya lihat sendalnya kok ada. Terus bapak-bapak di dalam teriak, ini anaknya siapa? Ternyata dia ketiduran. Siapa? Itu kelas 2, saya kecil, kelas 26. Habis itu dia keluar, dia meluk saya nangis malu, senyum malu. Sampai rumah ini kan makanya. Terusnya papi itu nemen disinyum, kenapa sendirian kalau ada papi nggak mungkin ketiduran, <gifat> Itu gimana Pak? Masa? Masa hal -hal? Ya pada waktu itu saya biasa, biasa aja. aja. Nggak, n -n -n nggak ada rasa apa-apa itu, ya biasa aja gitu. Biasa, biasa, lah sebuah anak gitu ya. Iya, ya, biasa aja gitu. gitu. Tidak ya, ada rasa maksudnya kepingin masuk musim atau apa, tidak ya, ada rasa. Memang yang paling berani buat mengutarakan itu ya, anak saya yang lagi itu. Yang begitu. Iya, iya. Pantol iya. <laughs> ini Katolik sejak lahir ya? Sebetulnya saya uh, Katolik bukan sejak lahir. Oh, gimana Sebetulnya ceritanya, saya ini kan dilahirkan dengan oh, beda masalah. agama, oh. beda suku juga, oh. maksudnya Orang tua saya yang laki kan suku ya, Cenas gitu. Ibu Jawa, ibu Jawa. Tapi jujur mulai sejak lahir saya juga pernah ke masjid juga gitu loh. Waktu kecil saya juga pernah ke masjid juga. Ke masjid. Ya ke masjid pada waktu itu ya ikut salat, ikut sholat apa gitu. Oh, masa kecilnya ya. Masa kecilnya nah, sama saya, teman -teman saya ya, sama teman-teman ya. bermain dulu. Pada waktu sholat itu kan masjidnya dekat jalan raya sama teman-teman dijangkandol ya ikut jangkandol nggak sholat gitu. Terus kalau ada apa dulu saya ingat acara mulutan gitu itu senang rebutan gitu. Tadi rebutan kue, rebutan oh, buah, rebutan apa gitu. Secara kultural nah, sudah akrab dengan iya. budaya budaya Islam. Budaya budaya Islam saya waktu kecil ya tau lah istilahnya. Cuma kalau untuk sholat, baca bacaan sholat, bacaan Al-Qur'an apa, saya tidak tahu sama sekali Terus akhirnya saya sekolah waktu SMP, saya sekolah di sekolah Kristen Sekolah apa? Sekolah Kristen, di Imka Imka Imka, ya Setelah itu saya sekolah Kristen, baru saya mengenal agama Kristen Jadi dari situ saya sudah, sudah mulai masuk-masuk agama Kristen di situ Katolik itu Kristen. Kristen, waktu Kristen. itu Kristen, itu Kristen, itu SMP terus. Protest, SMP. Protestan, mas. Iya Protestan, Kristen-Protestan. Terus habis itu masuk SMA saya di sekolah Katolik. Dari sekolah nah, Katolik, itu katolik itu mulai situ, katolik. mulai saya belajar agama Katolik, akhirnya sampai di Baptis. Hmm. Di Baptisnya itu udah nikah berapa tahun? Tahun berapa ya Baptis? Di Baptis itu. 2000, 2000 2005 ya. Ya, 2005 kita Dari keluarga berapa saudara Pak? Saya empat saudara, saya paling Paling besar, besar. Yang sekarang musim ibu dan semua, semua saudara saya musim semua KTP ya tadi? Enggak, <laughs> musim semua adik, adik yang saya katolik musim. ini cuma Pak Thomas saja Adik-adiknya semuanya Muslim ada, saya semua Muslim, Muslim. Iya. karena Jadi, mungkin Pak Thomas ini dibesarkan lebih dekat dengan keluarga Papa, oh. toh. Ya, kayak Ia, gitu. dan pada waktu saya SMP, SMA pun itu lingkungan saya, lingkungan semua, lingkungan Kristen dan lingkungan Katolik, semua gitu. jarang ada yang lingkungan Muslim aktif di gereja Pak. aktif saya setiap apa belum ikut sekolah minggu uh, waktu, waktu mau ya. baptis saya selalu ikut sekolah minggu selalu ikut kegiatan terus habis itu sudah tidak ikut lagi kegiatan tidak karena kerjaan juga tapi kalau ke gereja tiap minggu ya harus ya di, diwajibkan tiap minggu harus. kenapa diwajibkan mana diri sendiri diri sendiri, Tiri sendiri. Oh. Jadi tiap minggu diwajibkan ke gereja. Bahkan saya kalau tidak ke gereja aja diingatkan sampai saya sudah ke gereja. Selalu diingatkan sudah ke gereja. Pada waktu pandemi juga, waktu gereja tutup atau apa, ikut gereja online juga selalu ikut. Tiap minggu ikut online. Ada organisasi juga? Ada organisasi gereja. Saya tidak ada enggak ada aktif organisasi seluruh jangka Pandangan Pak Thomas terhadap Islam dan Muslim ya lalu dengan Sebelum saya masuk Muslim maksudnya Sebelum masuk Saya dulu pandangan sama Islam itu e, gini Ustadz Selalu kalau ada demo atau apa gitu kok selalu Orang Islam, orang Islam gitu saya selalu ngomong, justru ngomong sama istri saya. Cuma istri saya bilang ya orang Islam kan banyak, ada yang baik, ada yang jahat, gitu. Tadi ya diambil sisi baiknya aja. Ya orangnya. Ya, ya makanya saya selalu bilang itu kan orangnya. Bukan tak, ajarannya. Ya, betul. Karena kalau misalkan mau ngomong agama apapun ya pasti ada orang-orang seperti itu. Tapi karena memang kalau kita tergantung cara lihat kita. Kalau yang kita lihat orang-orang yang buruk, ya nempelnya pasti yang itu-itu aja. Gitu -itu. ya, kebetulan Indonesia paling banyak Islam. Jadi kalau <laughs> ada apa-apa, yang dia Islam. Iya. Ya. Bahwa agama itu mestinya yang dilihat harus uh, Kalau mau belajar agama kepada sumbernya gitu. Kebagaan ya, kebagaan betul. Kebagaan ya. Kebagaan ya. Kebagaan Makanya Alhamdulillah uh, setelah mu'alaf itu bisa ikut tuntunan di Al-Fala itu Masya Allah sangat luar biasa sekali Saya sendiri pun jadi, maksudnya secara detail Karena kadang-kadang, apalagi saya itu sebenarnya dulu dikecil, uh, kebanyakan Kita itu biasanya umumnya uh, Islam itu kan Islam keturunan uh, Dari kayak gitu, jadi kayak misalkan Uh, secara dasar <tuh> Akidah apa segala macam tuh benar-benar ketanam ya waktu di Alphalight Ha susah Ganti yang susah dengan yang lebih mudah Bimbingan Islam untuk hidup seorang muslim Penuh warna, bergambar Dan mudah dipahami Titiknya, puncaknya gitu ya uh, Apa yang kemudian membuat pak Thomas Agil memutuskan bahwa nah, saya masih besar. Apakah ada satu peristiwa, ada cerita, ada pemikiran? Kalau suatu peristiwa sih tidak ada, cuma pemikiran. Selama saya ibadah di gereja, selama saya ibadah di gereja selalu sendirian. Itu kayak selalu kayak hampa. Hmm. Makanya sekarang saya kenapa kok ibadah selalu mintanya pagi? Hmm. Kalau pagi itu jujur untuk orang yang sudah maksudnya ngajak anaknya sama istrinya untuk pergi kerja pagi itu jarang sekali kebanyakan kalau pagi itu kumpul sama manula manula <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> saya kalau ke gereja pasti pagi ya itu menghindari saya kalau ke gereja kalau jam 10 atau sore itu rasanya rasa rongsok ada itu Jujur saya ada. Kenapa saya kok kerja sendiri tidak ke ada istri, tidak ada, ada, ya. ada anak. Padahal yang sendiri. lain kalian sama istri. Enggak enggak. yang lain sama istri, sama anak. Terus akhirnya pada waktu pandemi, yaitu tadi waktu tarawih, waktu oh, apa? Tarawih di rumah, kok anak saya yang laki kok ngimami atau apa gitu. Itu ada rasa tersentuh sendiri gitu loh. Jadi istilahnya, saya ada pemikiran juga Kenapa ya kalau kita tidak satu atap, satu agama, apa lebih baik gitu hmm. Makanya dari situ, ya udah Saya memutuskan, saya masuk Islam juga gitu Atau gimana dulu Pak? Cerisakan saya waktu kepingin dari Mu'alaf Saya tidak, uh, maksudnya tidak tiba-tiba Saya mau -meng -meng masuk Islam, gitu, tidak hmm. Saya kurang lebih 2 3 tahun itu saya selalu lihat kajian AG di YouTube di YouTube kajiannya AG kajiannya dasar salatif pokoknya kalau kajian-kajian yang mengena gitu saya lihat saya lihat saya lihat ya dari situ saya akhirnya ya pelan-pelan ya terkikis terkikis kikis <laughs> sampai pada waktunya, eh, kalau tidak salah, hari... apa? hari... hari... Sen, hari Senin gitu. Hari Senin? Kalau tidak salah itu kita hari... Ke Batu gitu. Tanggal... tanggal 6 bulan 9 Saya bilang sama istri saya Saya mau masuk Islam Itu di mobil? Betul? Ya, saya masuk Islam <laughs> Istri saya kaget Kaget <laughs> Jadi waktu itu kita pas lagi ke Batu Saya biasa kan suka ke Batu cari bunga Terus kita makan di restoran gini, pas uh, Pak Thomas masih lagi balik di kasir, saya bilang saya tinggal sholat, sholat maghrib waktu itu. Gelap memang, tempat mudunya gelap, ini musolanya juga gelap, terus disamperin, panggil-panggil saya. Mam, mam, mam ya. oh ya di sini, terus gelap, iya oh, tak tungguin, saya buduh ditungguin, saya sholat, ini agak gelap ditungguin setelah saya sholat kita jalan bareng ke mobil saya dipeluk dari belakang bilang kenapa takut ya masnya gelap iya di mobil dia bilang Habis ini papi temenin ya sholat itu rasanya saya berasa kayak masya allah saya nggak percaya sampai saya itu bingung saya ini harus nangis atau harus, harus apa saya sampai nggak sadar nggak tahu kenapa tuh saya saya, saya tanya lagi yakin Pak? iya yakin beneran ya iya kalau memang bener Ya harus disegerakan untuk ikrar. Ya sudah, ayo langsung kayak gitu. Tapi sebelum itu kami sama anak-anak emang sudah merasa karena waktu pandemi full pandemi itu kan anak-anak yang di juga pada pulang semua, kuliah masih online. Terus kita kan apa taraweh juga di rumah. Nah kebetulan waktu taraweh itu anak saya yang laki yang ngimamin, kita selalu taraweh di rumah. Dan ini Pak Tuan selalu nunggu di kamar kan. Dan saya tahu mulai pandemi iya. <laughs> Tapi kita memang begitu selesai sholat Kita samperin, kita salim apa, apa Itu kayak kayak gitu selalu biasa Dan saya ngerasa kayak ada sesuatu yang menyentuh dia Tapi sebelum itu ada satu tahunan terakhir Saya perhatikan sampai ketiduran itu Suka lihat videonya Agim. Saya juga enggak menegur apa-apa Saya cuma bilang sama anak-anak Ayo nak kencengin lagi doanya Kayaknya waktunya sudah dekat Papi sering, papi sering lihat YouTube ah, game apa kayak gitu. Anak-anak saya bergetar <laughs> nih, bilang, hey, ayo, nah, ini. Ketika Bu "Ayo Nak, waktunya Iya, saya bilang Juh. sama Saya bilang sama anak-anak, "Ayo Nak, mami yakin ini waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat." Saya bilang gitu. Ya itu pada akhirnya kuasa Allah yang ini. Makanya saya uh, yang bikin ini saya karena dari dulu saya bilang dalam hati saya. Kalau toh mungkin saya bilang kalau andai dia masuk cuman karena saya, itu nggak akan bisa sampai apa ya, e, benar-benar mengimani dalam hati. Tapi ketika itu akan tumbuh dari hatinya sendiri atas hidayah si yang Allah kirimkan, saya yakin itu akan lebih, maksudnya lebih lebih lebih dia yakin gitu kan untuk menjalannya teana tanpa paksaan. Ya Alhamdulillah, Masya Allah Subhanallah. Pada saat itu. Pada saat Pak Thomas bersadat, kebukuhannya wanita paling bahagia di dunia. <tuh> Luar biasa, Pak. Enggak saya aja, teman-teman saya. Pak. Karena semua di majelis taklim, eh, yang saya ini itu semuanya tahu. Nah, itu jadi bikin, Masya Allah saya enggak bisa membayangin waktu itu. Waktu itu, setelah ini saya langsung hubungi teman saya untuk bantu bisa ikrar di Masjid Al-Falah. Al Al ya. Tapi karena waktu itu pandemi, dan di Masjid Al-Falah pandemi itu ikrar hanya diadakan tiap hari Sabtu. Dan saya kan nggak mungkin kalau harus menunggu hari Sabtu, karena kalau sudah niat kan harus segera di diikrarkan. Nah, habis itu saran dari Ustaz Jawawi, nggak apa-apa ikrar di masjid terdekat, nanti ikut bimbingan di Masjid Al-Falah ya alhamdulillah akhirnya hari rabu hari rabu delapan september itu ikrar di masjid Bukit Palma habis itu ikut bimbingan di Alphala. Alphala. dari bimbingan bimbingan itu makin memantapkan lagi karena tentang apa namanya tentang ketawa kalian <tuh> tentang apa, itu, nah. apa itu. nah kayak gitu tuh kan harus saya sendiri juga akhirnya belajar banyak di Alfalah itu karena kan ikut, ikut saya selalu dampingi saya selalu dampingi mudah-mudahan nanti mendampingi sampai ke surga Amin ya Allah Amin Amin Allah tapi dengan adanya masuk Islam kita sendiri malah tambahan umumnya. <laughs> jadi di rumah itu sekarang jadi kayak tenang, nah, gitu. tenang gitu gitu <laughs> kalau apa dulu kita sukanya kayak Oh, toto, apa itu enggak? Dan itu enggak, enggak di rumah aja, karena baru kemarin. Itu saya dengar dari e, keponakan saya yang kebetulan kerja ikut saya di gudang. Itu dia bilang beda banget omnya yang dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh suka meluap-luap, kadang emosi itu sekarang enggak pernah sama sekali. Beda banget memang sama. Kalau misalkan, nah ya, namanya orang bisnis apa? Kadang-kadang kalau kita misalkan ya. ada kekurangan atau, ya. uang atau ada apa, itu sudah enggak kargo. Sekarang enggak, enggak, enggak. pernah. Paling tanyanya gini, misalnya, Mam besok ada transfer ini, Iya ini. saldo aman, saya cuma bilang, Insya Allah, uh, Bismillah besok ada yang transfer, ya Bismillah. Sudah gitu aja, nggak pernah ini, dan itu nggak pernah jadi apa ya? Kalau kalau dulu sebelum, ya jujur, sebelum saya jadi Mu'alaf itu, hmm. itu kayak uang itu kayak segala-segalanya gitu. Uang kayak? Kayak segala-segalanya. Oh, gitu ya. Uang kayak segala-segalanya kurang uang buat bayar pabrik atau apa, saya selalu panik, itu selalu, panik. saya aku Seorang selalu marah, panik. marah-marah kayak gitu. apa gitu. Saya selalu panik. Dan pelampiasan saya ya harus marah itu kalau tidak marah, nggak bisa. Terbawa sampai ke rumah ya? Apa? Iya eh, pasti. Pasti sampai ke rumah, sampai ke rumah. Tapi dengan saya sekarang sejati mualaf maksudnya kita sama-sama sholat atau apa, itu rasanya jadi tenang. Gitu biarpun tempo waktu ada ujian anak saya jatuh kena kanker atau apa saya bawa sholat terus saya bawa doa ya itu senjata saya satu satunya saya bawa doa saya bawa sholat iya. makanya mas masalah tentu ada ada. Ya. ada selalu ada tapi dengan sikap yang benar insya Allah masalah iya itu. betul sekali makanya semua itu meskipun saya maksud paham, sudah sudah sudah faham kalau sering ikut kajian atau apa tapi benar-benar uh, saya ikut uh, namanya, bimbingan di Al mendampingi suami saya itu saya saya merasa diri saya juga direstak juga gitu loh dari, ak iya, dari akidah dari aqidah itu terutama bahwa ternyata maksudnya sesimpel itu bahwa kalau kita mengandalkan doa dengan keyakinan itu pasti alokasi itu yang yang yang kita yakini itu sekarang seperti itu jadi misalnya enggak punya uang atau apa itu sudah bukan beban lagi karena bukan hal satu-satunya ya pasti namanya kita punya kewajiban mungkin bayar ke orang karena karyawan. tapi yang yang amazing buat saya itu sekarang bahwa memang benar kita itu tinggal minta sama Allah, anggap aja hari ini saya enggak punya uang besok saya waktunya transfer orang saya malam tiap kali sholat saya cuma duduk Ya Allah, Engkau yang balikkan hati manusia saya cuma bilang, lembutkan hati-hati orang, bolak balikan hati mereka yang punya hutang sama saya, semoga besok mereka ada yang transfer. Dan Masya Allah, Masya Allah, itu selalu terjawab. Besok pagi itu entah berapapun itu, iya saya sampai Masya Allah, ternyata maksudnya segitu-segitu luar biasanya doa itu itu yang selalu kita kita terapkan, kita yakini, kita ingin ke anak-anak ya itu. Background pendidikan Bu Saya uh, lulusan D3 manajemen. Oh, ya. <laughs> di Surabaya, Bu ya? Uh, bukan diceber dulu. Oh, di Jember. Ya. Ketika masuk yang Pak pernah rasakan berat apa? Bagaimana? Ketika masuk Islam, setelah berikrar iya. menjadi musim yang paling berat dilakukan Pak Thomas terkait ibadah? Gak ada Salat subuh? Salat subuh, Insya Allah masih dibangunkan sama Istri. <laughs> Aman lah. Ada, ya. <laughs> ada, ada. Insya Allah masih dibangunkan sama Istri tapi kalau di luar kota sudah ini sendiri kadang kadang malah kalau di luar kota pak paling sering ngingetin di grup ayo bangun subuh subuh kayak gitu di grup keluarga gitu jadi lancar lancar pak ya ya sekarang ini ya saya harus untuk baca bacaan surat surat surat pendek untuk sholat aja yang harus nambah harus nambah tapi oh, kalau untuk sholat lima waktu Insya Allah nggak pernah ninggal Baca-bacaannya saya harus nambah <tutup> Sekarang sudah menjadi imam di rumah In Insya Allah rumah saya. <tutup> <tutup> Makanya saya ini ayo diinin terus, diupgrade terus Bacaan suratnya Saya ini. sih kepinginnya kayak gitu Cuma kita tempuh hari sempet Sama Ustadz Jawawi Sharing sama Ustadz Jawawi Musa Jawawi bilang jangan dulu Harus aja. disempurnakan dulu Harus kan, disempurnakan jadi. dulu Saya boleh sedikit cerita Soal saya setelah masuk Mualaf yeah. Boleh? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ya sebelumnya Sebelum saya jadi Mualaf uh, Itu kehidupan saya jalan ya biasa-biasa aja maksudnya dalam biasa-biasa aja ya ya gak ada kendala apa atau apa setelah saya iklan menjadi mu'alaf saya dengar dari temen-temen itu semua gak nah, gampang loh jadi ya. orang muslim itu ya. nanti pasti ada ujiannya saya bilang ya, ya ujian ya ujian-ujian apa Ya nanti dilihat aja. Itu kan dari hati saya. Saya sendiri yang keping jadi muslim dan jadi mualaf gitu. Iya anak, anak saya jatuh. Tadi anak saya jatuh sampai dibawa ke rumah sakit. Dia yang, yang nginep, di, nginep di Tangerang ini jatuhnya kejadiannya di Tangerang. nginep tiga hari di rumah sakit. Sampai trauma. Sampai trauma hebat. Trauma hebat. Saya bawa ke Surabaya, dokternya bilang kalau bawa ke Surabaya bahaya, kita MRI dulu hmm. Jadi di Tangerang sana di MRI, ya syukur Alhamdulillah Dokternya bilang tidak ada masalah Tapi anak saya ini trauma gitu, hmm. Trauma banget Sampai saya minta tolong sama Ustadz Anang hmm. Untuk ya, di Rukiah ya. ya, nah, Berjalan dari situ Saya sampai sama Nyonya ini ada kok sampai kayak gini gitu usianya. Hmm. Tadi jatuh itu kepalanya di sini itu bentol. Tadi bentol kerotak ya? Ah, enggak, enggak, enggak sampai enggak sampai kanker otak. sampai nggak sampai kanker otak. Cuman trauma Tapi traumanya, traumanya itu, itu traumanya itu lama sekali, hampir satu bulan trauma itu. Tadi saya ke Surabaya untuk pengobatan. Ya syukur alhamdulillah akhirnya bisa sembuh bisa sehat kembali. Alhamdulillah. Tidak sampai dua bulan saya kena ujian lagi. Ujian anak saya yang lagi jadi tadi diagnosa kena kanker nasoparing, Kanker nasofaring di saluran hidung, oh, hidung sama telinga. Di hidung ya syukur Alhamdulillah maksudnya kankernya itu di diagnosa masih stadium, stadium awal, awal. Hmm. masih stadium awal dari situ ya saya sendiri ya berdoa berdoa berdoa terus akhirnya dengan pengobatan sinar sinar, sinar radiasi 30 -30 sama, 30 radias sama kemo. kemo syukur Alhamdulillah akhirnya dinyatakan hilang kankernya hmm. Sampai itu saya yang kita Sampainya, terus sakitnya sebelum MRI MRI terakhir MRI terakhir, anak saya yang laki ini minta umroh bareng-bareng Minta umroh bareng-bareng semua ya Kita jalankan umroh Begitu pulang dari umroh MRI Dinyatakan hilang kankernya. Semulanya di mana Pak? Di Trimurti, Trimurti. Jalan Pemuda ya? Jalan hmm. Pemuda Ngajinya? Najinya di Masjid Bukit Palma sih. Karena sudah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat. Cuma harus kontrol rutin masih 3 bulan sekali, Udah sampai tiga kali nanti enam bulan sekali. Tapi ya, Alhamdulillah. Ya dari dari selesai apa selamuh alaf itu itu benar-benar ujian yang luar biasa. Tapi kan apa namanya dengan dengan ujian-ujian itu kita uh, Kami merasa lebih dekat sama Allah Karena ya itu tadi yang didapat dari al, al fala Bahwa kita nggak pernah mengandalkan apapun selain Allah Ya itu Jadi Iya, ya, luar Jadi, biasa hikmahnya. luar biasa dari al fala Apa harus mengandalkan sama Allah juga Jadi hmm. boleh mengandalkan sama orang Sama dukun, sama apa itu <laughs> hmm. ya. ya sedikit kalau di al fala itu ada biaya pak? Kan? Tidak ada, sama dada, sekali. Sama sekali. Dada, ada suara-sara dan dengar, nanti biayanya mahal. Tidak ada, dada, sama, sama sekali. Tidak pernah ada dari. tarian apa juga tidak ada, <tuh> sama sekali. Tidak pernah ditarik atau apa, enggak? Jadi yang awal ke, harus ke akidah dulu. Akidah itu biasanya sampai 3 bulan. selesai di akidah baru turun nanti di ibadah sama Ustaz Jawawi. Nanti setelah itu bisa ke Ustaz Silvi untuk Al-Quran. Gitu. Jadi semuanya bertahap Di luar sana Banyak juga keluarga yang Menikah beda agama Apa Yang bisa disampaikan oleh Pak Thomas dan Buah Bagi mereka yang sudah menikah beda agama Dan bagi mereka yang belum Kalau saya pribadi sih Kalau bisa Nikah sama agama Sesama. Sesama, Kalau seiman. bisa sesa, seiman gitu, karena saya menjalani 24 tahun nikah ini, memang secara secara fisik, secara kelihatannya aman-aman baik, baik saja, baik-baik saja. <laughs> Tapi hatinya yang agak-agak di ini, sesuatu, gitu sesuatu ya? hatinya yang ini belum plong gitu, gitu ya? hatinya belum plong gitu. Kalau bisa di luar sana ya, kalau bisa ya sama-sama agama lebih enak. Saya sendiri punya beberapa punya teman ya beda agama juga, setelah saya mu'alaf, sempat saya singgung-singgung juga, ayolah ikut juga mu'alaf <tuk> itu. <tuk> Tapi nggak kaget kan teman-temannya? Kaget, banyak yang kaget. Terus, terus, terus, terus, terus, terus, saya itu yang lebih saya khawatirkan karena Pak Thomas kan sering keluar kota. Ah. Itu yang saya khawatirkan, maksudnya tentang sholatnya, tentang itu. tapi ya Alhamdulillah, nggak pernah maksudnya. Uh, saya sempat tanya, gimana teman-teman, nggak -teman? apa-apa ya ini aja. Kalau misalkan, malah biasanya kalau teleponin sama temannya, biasanya teman-teman sekarang ya, Assalamualaikum, Haji. <laughs> Amin. <laughs> kalau dari saya pribadi sih maksudnya, buat teman-teman ya mungkin sampai hari ini masih beda agama eh, karena apapun agama itu adalah landasan mutlak untuk suatu keluarga nggak ada yang nggak bisa diperjuangkan kalau kita mau intinya seperti itu nggak nggak perlu menak apa apapun nggak nggak perlu ditakuti apapun kayak eh, apa yang bisa dilakukan ya harus dilakukan harus diperjuangkan karena memang semuanya diperjuangkan. Seperti yang saya alami, memang saya enggak uh, pernah ada konflik apa segala macem Tapi jauh di dalam hati ini kadang-kadang menangis Meskipun orang enggak tahu itu Perjuangan saya ya itu Dengan... Apa namanya? ikhtiar dengan tahajud Apapun saya lakukan, setiap apapun, setiap saya mengingat Mungkin pas lagi diem gini, saya mengingat oh, Saya itu beda agama, kayak hmm. itu dan detik itu juga, saya selalu berdoa. Ketika ada orang yang mungkin ngomongin saya atau negur saya secara langsung, saya cuma bilang, iya, saya sudah tahu, mohon doanya aja. Oh. Dan itu jadi kekuatan doa-doa saya. Apalagi kalau untuk yang, apa namanya, yang belum menikah, itu harus, maksudnya, mara, mara, malah harus mudah untuk memperjuangkannya. Oh. Karena memang, Janganlah, kalau memang bisa nih, janganlah, jangan jangan, jangan beda agama jangan. ya. Jangan. Iya, jangan beda agama. Ya, Kasihan anak-anak Iya, betul. Karena seiman itu sangat luar biasa. Iya, dan Alhamdulillah, Pak Thomas dan Tuhan masih diberi kesempatan umur ya. Iya, Alhamdulillah, Soalnya, ya. bisa memperbaiki dan bisa mengampuni atas segala dosa. Ya, tentu semua orang punya dosa. Iya, betul. Ya, semua ya, orang dan ini sahabat sekalian mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menyingkir semuanya betapa pentingnya dalam sebuah keluarga itu iman yang sama itu tadi yang saya ngajak oleh Pak Thomas dan Bu An menjadi pelajaran penting uh, baik Pak Thomas dan Bu An saya kira uh, ceritanya sudah tuntas sudah sampai pecahnya uh, saya terima kasih mohon maaf nih ini ada pertanyaan yang kurang, -kurang dan mudah semua yang kita lakukan ini tercatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin. Amin ya. Amin, ya. Amin. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi. Wabarakatuh.